Aku Ingin kembali Pastikan selalu di sisimu Aku Kan selalu dekatmu Pastikan menjaga menghiburmu Dan suka maupun duka ku kan selalu